Hmm. Sakit banget, sakit banget Guys, banget sakit ya, kacau gak sih? Hmm, kacau gak tuh? You got a in me You got a in me Yo my bro, apa kabar semuanya? Halo, kita gak datang nge-skin aja dari AK47 terdari nih my bro ya, yang pasti Iron ya, orang Size-nya sangat lamamu kau <laughs> Gila karakternya cakep ya Gelish <laughs> AK47 Shadow, Wow, ini gue lihat-lihat ini uh, Dia kayak Rus 79U-nya Dari Snoop Dogg my bro. ya mirip banget ya yang gitar-gitar gitu. Ya bagus lah skenema, bro. Iron eh, setnya kayaknya oke juga sih. Yaudah, yuk langsung aja, bro. Kita ke training mode let's go. Lihatlah ini, ma bro. Wow, wow, wow, wow. Mantap sekali. Mantap, mantap. AK-47 tuh sakit banget ya. Sempat hampir metal loh ma bro. Akapatuju di player ya. Karena yang kali tahu tuh. Uh, di multiplayer, multi ini multiplayer nggak pernah meta, dan beberapa season yang lalu bisa bermeta. Ini mau dibahas kayak apa nih? gokil daya oke okay sih. Ya. Tidak ada tembok ya. Seperti biasanya gue paling benci banget. Set Legend, meeting tuh ada tembok ya. Kalau Mythic sih kayaknya nggak ada ya. Soalnya harus dibuat uh, overpower so over powernya kalau legend masih ada yang <SILENCIO> ya. mau buat ember beter lah ini ADS blood spreadnya apa 7 kalau main MP agak lumayan kurang tapi kalau buat battle royal sangatlah OP sekali yuk let's go gue mau main ranked deh yuk cus dah let's go mabro gue ada di dalam game ada, agak amburadul tapi kalau pelurunya kalian masuk masuk so, ke badan musuh Sangat lain, kill cuy. Aku, apa tujuh, Moon shadow shadow juga, bro. Hai, ya. hmm. kacau hai, tuh hai, itu. Gila, tuk -tuk -tuk. Sakit banget, sakit banget. Ini nice, semua bro. Nice banget, sakit ya? Kacau gak sih? Menurut kalian gimana, Mbak What do you think about it, guys? Artinya apa, Bang masih Hard hmm. point hmm. Oh, ah, gamis tuh. Emang gak sulit sih nembaknya ya. Ada pagar pager cuy. Ganggu sekali, teman. teman Uh, sakit banget, sakit banget. Itu dia ada orang sana. Ya, aku tidak bisa menembaknya. Sangat jauh sekali, bro. Sakit kan? Hmm, gila Oh my god Wow Lagi hmm. lagi lagi lagi Bukan main di legend petir ini jadi dan yeah. agak bingung mengontrolnya sumpah sumpah tak sakit, agik berarti sakit juga tuh dia ya. ada orang 2 lg 2 lg 2 lg friendly di ada gue. Contact pecah langsung pak. Ini akan kapat buat ngekat ngekat nih, mantap sekali. harusnya Se ini menjadi support sport apa coba kini mokong lo agak konyol lah ya No, oh. kok bingung emang terus namanya siapa namanya tidak punya lho kok tidak punya tidak ada tidak ada Namanya sampean siapa? Yaitu Oh my god. Debab bisa tak. Enemy contact. Hmm, mati lo kita pasti bisa nih kita kok jauh banget poin ya lo tahu di sini Jadul di Baya, berbaring ini. Point lost. Hardpoint is ours. Hardpoint lockdown. Hostiles have captured the hardpoint. Capture the objective. Mas Gudi, kita akan ngendok. Ya, menang nih. Hardpoint is ours. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. <laughs> Kena flash lagi Mati lo, Kita menangkan dengan sangat lancar cuy. Mantap sekali mah bro ya waaah oh, oh. kita menang kita menang menang gak kemana aja nih lu main OP lu mah bro ya serius OP ini Baiklah like Mabro menurut kalian gimana nih AK47 ya? Hehehe Sebenarnya sih kalau buat MP ya gue jujur-jujuran aja kurang worth it ya Jadi kalian kalau pakai AK47 ini ya bagus sih buat main battle royale Khusus kalian main battle royale sih ya, wajib banget top up ya Di odzstore.com Mabro ya itu website gue sendiri jadi aman sekali Mabro untuk kalian yang pengen top up ya Langsung aja gacain ini AK47 yang kalian inginkan ini Mabro Atau kalian bisa menunggu akunnya dengan harga lebih murah di Instagram, kita jual titik Ma Bro, Oke, okay? yuk langsung aja bro di-follow. Dan makasih banget ya udah menonton Jangan lupa share video ini ke teman kalian, jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng yang mabrur. Ya kayak gitu, gitu kali ini yep, See you, mabrur. Dadah, semuanya. Yaudah, dadah, semuanya. See you next.